Aku bingung sama kau. Kenapa kau tidak pindah ke kota saja? Kulihat cara kerja kau sama dengan orang kota kota sana. Terus kalau saya ke kota, kamu mau dapat sayuran dari mana, Pak? Pemerintah menetapkan Indonesia darurat babak Covid-19. Oleh sebab itu, kegiatan masyarakat akan dibatasi. Mas Haril maaf. Hari ini aku tidak bisa ke sana. Aku tidak tahu balik bisa atau tidak. Nanti orang-orang di kota itu mau makan pakai apa, Pak? Untuk kalian berasa berbapak tantang diri kalian untuk mendapatkan diri di Raja Dapur. Itu apa nih? Sebagai juru masak. Bisa dapat banyak hadiah loh Pak. Eh, uang gitu? Kadang dapat yang lain juga.